warahmatullahi wabarakatuh saya Andra Anugra Laksmana uh, akan menjelaskan tentang Project sinyal dan sensor tugas dari Bapak Ketut dari kampus saya, Universitas Narutama dalam Project ini uh, saya beri judul phototap penggerak van dengan memanfaatkan Arduino Uno dan IC sensor LM35 ini gambaran kasat matanya ya jadi dari rangkaian ini terdapat beberapa komponen diantaranya ada LCD ada VR ada relay kabel penghubung dari beberapa rangkaiannya ada kabel USB untuk mencolokkan lalu yang utama ada sensor LM35 ini sensor input untuk apa mendapatkan suhu dari lingkungan sekitar atau dari apa benda yang dia sentuh oke bisa kita mulai kita coba pertama-tama dari alatnya, kita siapkan dulu arduino nya berikut arduino nya kita menggunakan arduino Uno. arduino standar ini arduino yang saya beli di di gembang putih Dekatnya di toko IC robot Arduino Uno. Lalu kita siapkan lagi ada power bank. Ini untuk input powernya. Ada juga kabel USB, USB power. Lalu yang utama adalah penggerak fan nya Berikut penggerak fan nya Kita menggunakan fan kecil saja karena karena hanya berupa prototip jadi kita tidak perlu fan yang terlalu besar. kita mulai, masangkan Arduino -nya. memang sengaja saya desain port di samping port USB power di samping agar kita mudah memasukkannya nanti letakkan Arduino di dalam USB header dari rangkaian sudah saya buat ini untuk detail rangkaiannya skema rangkaiannya nanti bisa kita upload di deskripsi di bawah. Beserta makalanya juga. Barangkali teman-teman ada yang butuh referensi. Bisa kita sertakan juga. Oke, kita mulai dari pemasangan komponennya. pasangan dengan hati-hati. Urutkan berdasarkan kaki yang ada di header. Jangan sampai meleset. Karena ketika patah, Anda harus mengulang semuanya dari awal. Mengulang Menyolder dari awal maksud saya Oke Sudah terpasang dengan rapi Sekarang kita tancapkan Ke powerbanknya Kita coba Menyala tadi sudah tertangkap suhu 29,2 Karena kita sedang berada di ruangan berasi Tidak terlalu panas Suhu-suhu demikian termasuk suhu normal Coba kita sentuh dulu dengan tangan Lihat angkanya Berubah kan Sekarang Tugas kita adalah mengkondisikan angka berikut ketika berada di dalam suatu suhu tertentu, misalnya di 32 derajat. Ketika berada di suhu 32 derajat ke atas, akan menyalakan relay. Dan relay itu terhubung dengan fan-nya. Kita coba pasang fan-nya. tiga puluh derajat sekarang sudah mulai menyala tiga derajat sudah mulai menyala tiga menyala coba kita biarkan agar suhu kembali dingin ke 30 puluh derajat Sepertinya saya terlalu panas tadi memegangnya, Jadi susah turunnya Oke, 31 derajat Fan berhenti ini adalah cara analog dari penggerak oven yang terhubung dengan Arduino selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penampil dari sensor ini hasil sensor suhu ini ke dalam interface di aplikasi desktop stay tune Oke, selanjutnya dari hasil rangkaian kita tadi yang sudah kita coba di sesi sebelumnya kita sudah mencoba untuk menjelaskan tentang cara kerja dari sensor LM35 dan juga outputnya berupa penggerak di fan mini jadi selanjutnya dari penampil yang ada di LCD ini, kita coba untuk menampilkan ke dalam sebuah aplikasi aplikasi desktop ini saya buat berdasarkan panduan dari dosen kami diantaranya ada form berikut ini form untuk menampilkan suhunya dan juga ada source code untuk Mengkondisikan suhu yang diinput dari port serial ke dalam suatu label. Mari kita coba, teman-teman. Tancapkan dulu USB-nya ke dalam top untuk menghubungkan. tangkap pada layar monitor 29,32,32, sekian. <tuh> Mari kita coba untuk memulai aplikasinya. Klik tombol start. Lalu klik Read Temperature. Connected to Arduino Com 3. Apa yang ada di layar monitor yang Anda lihat ini, ini sama persis dengan LCD yang keluar. Jadi kita merepresentasikan apa yang ada di LCD ke dalam sebuah aplikasi desktop berikut. Ini juga saya tuliskan the cool. fan turun off jadi pada saat kondisi di bawah di derajat berarti suhu tersebut termasuk dingin mari kita coba untuk menaikkan suhunya ke 32 derajat nah berikut 32 derajat fan menyala dan label berganti menjadi tulisan missing getting out turun on the fan nah ketika turun fan akan kembali turun Cara kerja cara kerja berikut persis dengan cara kerja yang ada di fan laptop. Pada surut, pada suhu tertentu, fan laptop akan berhenti. Dan pada suhu panas, fan akan bergerak dengan cepat. Kita mencoba untuk menganalogikan tersebut kepada sebuah rangkaian Arduino. Oke okay. Sekian demo dari saya dan kelompok Jika ada pertanyaan Boleh silahkan berkomentar di bawah Kita akan jawab secepatnya See you